Tahukah kalian, inilah 15 fakta Nabi Muhammad SAW. 1. Nabi Muhammad tidak melepaskan tangannya saat berjabat sebelum mitranya melepaskan terlebih dahulu. 2. Nabi Muhammad tidak pernah mengulurkan kaki di hadapan sahabat-sahabatnya. 3. Nabi Muhammad menoleh dengan seluruh badannya, menunjuk dengan seluruh jarinya. 4. Nabi Muhammad kalau berbicara sesekali menggigit bibir tanda berpikir, menepuk telapak kiri dengan jari telunjuk. 5. Cetusan yang paling buruk dalam percakapan Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada orang itu? Semoga dahinya berlumur-lumpur. 6. Harta Nabi Muhammad yang paling mewah adalah sepasang alas kaki berwarna kuning, hadiah dari Negus, penguasa Abyssinia. 7. Nabi Muhammad tinggal di pondok kecil beratap jerami yang kamar-kamarnya dipisahkan oleh batang-batang pohon yang direkat dengan lumpur bercampur kapur. 8. Nabi Muhammad sendiri yang menyalakan api, mengepel lantai, memerah susu dan menjahit alas kakinya yang putus. 9. Santapan Nabi Muhammad yang paling mewah, meski jarang dinikmatinya, adalah madu, susu dan lengan kambing.